La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salat panas panas panas panas panas panas aku siap aku siap semua wadiwok mau keluar oke okay, ya oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi pada malam ini teman-teman ya kita bersama tim Alan oficial Fitur ingin mengadakan uh, rukiah jadi kita diminta sama seseorang, saudara kita karena saudara kita ini mengalami gangguan-gangguan dari jin supranatural jadi kita malam hari ini Insya Allah kita akan melakukan rukiah, pengobatan uh, jadi sekiranya nanti di perjalanan kita akan meliput semua Kejadian-kejadian ya. mungkin, Mas ada kata-kata begini sampai Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, wa saudara-saudara semua. Salam rahi buat semuanya. E, pada malam hari ini, seperti ucapkan sama saudara saya, Bayu, kita e, akan e, menuju ke satu lokasi yang dimana ada saudara kita yang minta tolong kepada tim kami untuk mencoba merukiah beliau, karena mereka beliau sendiri mengatakan bahwa beliau ini... Mengalami kejanggalan-kejanggalan dalam dirinya, salah satunya suka kesurupan, mimpi buruk, suka emosi, dan lain-lain. Nah, untuk selengkapnya nanti kita di sana. Nah, ya Yang paling utama adalah kesembuhan hanya milik Allah, kita S hanya ikhtiar dan berusaha. Ya, gitu, ya? Ya, gitu. Jadi, tim kita ini hanya untuk mengobati, membantu sebisa kita, tapi kesembuhan hanya milik Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nantikan video kita selanjutnya. Oke, thank you. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lagi di perjalanan. Kita lagi mau menuju ke tempat eh, di mana kita mau mengobatin pasien atau orang yang kita mau rukiah. Kita lagi dalam perjalanan. Oke, nanti kita lanjut ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudara kita semua sudah berada di tempat keriaman masalahnya. Uh, saat lagi kita mau melakukan rokyah proses rokyah jadi ini sementara kita lagi menunggu uh, si saudara yang mau, saudara kita yang mau diobatin ini kita lagi uh, menyuruh untuk sholat dulu uh, sholat hajat ya jadi saat nanti setelah mereka melakukan sholat hajat kita akan mau apa, memulai proses untuk melakukan rugi ya jadi ditunggu ya teman-teman ya saudara-saudara ya, ya us apa? kan target kan di serumpang targetnya bagaimana? bisa menguarkan ya hati kata mas padahal kan ya. dapur dendabur itu tak ada aja masih di warga, jadi diriwan ya, karena ulang-ulang ya, ya. karena emang di badan disampaikan ada orang itu ya. jadi lebih kepekaan ya. gitu. lebih kepekaan nanti nih kalau bisa dinyatin surat surat itu bagaimana? surat ajar Tahan istighfar istighfar mas dan dilanjutkan istighfar. Oke, okay, uh, memang beliau ini kendalanya memang ada energi negatif dalam tubuhnya. Kalau diteruskan pasti masuk lagi. Oke, langsung aja. Ya. Tahan mas istighfar istighfar. Wahai Jin Santai dulu. Guru. Kita bukan untuk apa ya, mau menyakiti dan lain-lain. Kita hanya mengajak saudara ini supaya lebih tenang dan sampai nampilnya dalam tubuhnya. Kita sama-sama dijalaninya Allah, gitu ya. <tuh> Assalamualaikum. Saat Bisa mendengar suara saya? Ustaz berbahagia. Ustaz berbahagia. Ah, coba selera seleraan ya. dulu bisa nih Paksa sudah kayaknya gak kuat ini. Nah. Allahu billahi Wahasmi saya, <tip> fismai wahwasmi -um allahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya komfil artiwa fismai wahwasmi allahim. Wahai Jin yang ada di tubuhnya, dengarkan saya. Saya di sini tidak untuk mau menyakiti, tapi di sini saya ingin meluruskan bahwa kita sama-sama di -sama tangan Allah. Kalau bisa jangan saling mendolimin ya yeah. Oke. Okay. Oh, oh right, <coughs> Mau Assalamualaikum ya Robi Taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai jin dalam tugas saudara saya Pak Saya. Mungkin Anda lebih tahu niat saya, niat dalam hatin saya tidak ingin menyakiti saudara ya. Sampai orang tahu kan hati saya, orang tahu kan saya nggak mau menyakiti kan, ya kan? Jadi di sini saudara saya Pak Saiman ini Eh dia ingin minta tolong sama saya Lewat perantara saya gitu hmm. Jangan lukas emosi dulu dikontrol dulu ya gitu. Jadi saya di sini gak ada niat untuk menyakiti sampean Jadi Pak Saiman ini ingin dicerah hidupin Kalau kita di Allah Mari kita ikut sama-sama gitu Sampe ini kalau berita dari mana? Nah jadi Area sini sih dari. dari sampai ini dia, uh, semacam itu. ya semacam suwacan gitu. Iya, sudah lihat sampai dari rumah. Ya, sampai tahu kan dari saya sudah terawang kan? Iya. Ya, apa ya, jadi intinya di sini saya tidak ingin nanti sampean kan semen tahu hati saya. Ketika saya enggak sama sekali gak ingin yang kita sampekan, kan karena kan sama-sama kita, sama -sama, kita membang ya jadi ini Pak Saiman atau cina dalam tubuhnya Pak Saiman ini kan kasihan ya jadi sampai juga kan kasihan ya udah lama ikut di Pak Saiman kan selama kan oh, udah lama jadi kalau bisa sama-sama mari kita menjaga dari luar tubuhnya bisa kan Pak Mano Jin kalau Bapak, Mbak namanya siapa? Panggilannya. Siapa? Iya. Bu Oh ya. Kisuma. Ya Kisuma saya mau minta keterangan. Apabila saya ada kesalahan juga keluarga saya mau dibakakan ya. Karena di sini saya tidak ingin nyakitin sampean. Ya kan? Jadi kalau sampean eh dari beliau dari luar tubuhnya. Ya, sampai mau enggak saya ajak masuk Islam? Enggak tahu Kenapa enggak tahu Coba sampai lihat ini saya minta mohon ma sama allah. Kalau sampai mau lihat ya ini indah, sampai lihat dulu ya. Yang di sini nih? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai lihat di atas, sampai lihat di atas ya? Ya Allah ya. Allah cowok, ini indah nggak, indah gak? indah kan? Nah, kalau sampai mau lihat ini, oh, ini dengan izin allah, sampai saya masuk ke sini, mau oh, kan masuk ke surga, indah gak? Kan? Ya kalau sampai mau masuk ke surga, harus izin allah sampai bertobat untuk masuk islam, sampai nggak akan panas lagi, mau oh, kalau mau oh, ikut saya sampaikan, kalau sekarang saya perlihatkan, saya perlihatkan ke cowok-cowok ini, sudah yang terlalu. <tuk> ini sampai ya, ya, apa yang ya? Panas tidak? Nah ya, itu kalau di ya, barunya kalau, suik, malam, kalau kalas, ya Allah, ya Allah saya Surga, ya Allah, dingin kan? kan? Nah itu saya Surga tuh ya, dingin kan? Ya kan? Kalau sampai memang mau, saya ajarkan untuk masuk Islam Sada dengan saya mau? Ya, ya, duduk baik-baik dulu Duduk baik-baik dulu ya, duduk baik-baik dulu Ya, duduk kecilah, sama sama nah, Insya Allah, Insya Allah, insya Allah. nanti Dituntut ada para jin-jin yang lain masuk Islam Sambil belajar ke masjid Boleh belajar ke masjid sini Kamu tahu di sini apa yang ada jirin ya Ya, sampai mulai nilai sama dengan saya Ya, Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an laa illallah wa Ya Allah berikan Yuralahairaka ya in Tahiyuani dimana mana ya Maulana ya duana, Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Rabb Para ma'amad ya Allah Mempertolonganmu ya Allah Untuk saudara saya Pak Saiman ini ya Allah Memang mempertolonganmu ya Allah Kuatkan hatinya ya Allah Kuatkan jiwanya ya Allah Sehingga tidak mudah ya Allah Untuk dimasuki jin-jin kakirin Pasti dalam tubuhnya ya Allah Berikan makuatan ya Allah Dan apabila jin kakirin masih ada dalam tubuhnya ya Allah Keluarkan ya Allah dengan niat yang baik ya Allah Dan mudah mencintai perjanjian pasti menjadi musim ya Allah Berikanlah hidayah untuk mereka yang Allah. berhasil kepada ya Allah mohon pertolonganmu ya, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah, asli, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Awwalillahi <tik> nas Jadilah dia alam taahir, lahir Hey, keluar semua, ya. keluar semua, ya. dengan baik-baik. orang lagi Ayo, lagi Ayo, ikut, ya, ya. Bawa semua teman-temannya ya. Teman-teman semua ya uh, Dengan izin Allah uh, Dengan izin Allah ya uh, semua teman-teman uh, Dengan izin Allah Maaf uh, terima Allah Kamu uh, akan bisa Lari dari ayat-ayat Allah uh, Di aliran darah manapun pun kamu akan ter terdetek uh, Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Yeah. <coughs> <coughs> <let> <laughs> kamu terikat ya hmm? hmm. nah, maaf saya putus nah. ya kamu terikat Allah ya? nah, dulu so, kamu kamu mas ada dikarung kuat tercaya ya Allah, ilaha, ya panas ya, Allah. お。もう。<笑><笑> di dengan saya, Mulia ya, jangan Wa Wa Anna. Anna. Anna. jadi ketika tadi pak saiful ini kita mencoba rukia alhamdulillah dengan izin allah diberikan kelancaran meskipun kita bukan kontrol kritis tapi insyaallah mudah-mudahan Jin yang ada dalam tubuhnya Pak Saiman ini karena niatnya kita bukan untuk menyakiti karena sama fungsinya Allah untuk keluar dari dalam tubuhnya udah Dala ringan Pak Ya, ya alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, nanti kita coba lagi Pak Saiman istirahat dulu. Nanti kita detek lagi. Jadi, eh, sebenarnya waktu beliau datang tadi udah kerasa ada batin saya juga beliau. Jadi, ya Ketika masuk itu sudah mulai kerasa Dan makanya saya nebak tadi Beliau sudah merasakan benar berdebar, benar ya, ya hidup gitu. Dan tadi Walau lama jadi saya ngomong tadi eh, Saya sudah mencoba untuk Batin dengan izin Allah biji yang biji Dua biji Dua biji Dua biji Dua biji Dua biji Dua biji Dua biji Dua biji Dua biji Dua biji Dua biji Minta semua Allah, apa sih yang di dalam, di dalam badannya Ini jangan dipercaya 100% karena ke kebesaran yang pasti yang milik Allah. Saya sudah mendetek, insya Allah yang di dalam badannya tadi adalah benar. Tadi hitam, penderuwo gitu. Ya, jadi alhamdulillah udah konek musibah tadi ada perlawanan dikit, nggak suka dikit. Tapi dengan kemuliaan kebesaran hatinya Pak Saiman juga mendukung, begitupun saya juga untuk menyakiti beliau. Alhamdulillah. Tadi nggak jadi berantem gitu ya, <laughs> Alhamdulillah gitu. Itu yang diharapkan kita, gitu, Pak. Jadi kita sebenarnya mengharapkan tidak untuk kau tapi namanya manusiawi kalau nggak bisa dikuasai ya, akhirnya seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah berjalan lancar, dan insya Allah nanti kita akan coba lagi, ya. Eh, saya keluar ya, jin ya, saya belum mau menyakitin dirimu. Nggak mungkin kita saya akan membakar kamu keluar ya. baik-baik ya. Kamu pasti saya ini ya, keluar baik-baik kor baik-baik ya. Kalau kor baik kamu tahankan ya. Ya, kor baik saya nggak mau nyakitin. Kamu sudah sama hati saya kan? Saya nggak mau nyakitin, enggak mau berdua sama Allah, pengen kita sampai kuat-kuat. Allah. Ayo Lagi lagi masih masih ada ya lagi hajar. Ayat buat teman-teman semuanya. Bawa. Saudara-saudara. Donya ya lo lo lo lo lo kok malah jadi keluar ya kan tadi udah baik baik keluar ya keluar ya kita gak mau nyakitin sampai lo ya ayo bantu bantu keluar ya Kita bangun dari jarak, jarak jauh. Saya nggak mau nyeksi di dirimu luar baik-baik ya. <tuh> Kalau nanti kamu panas. <tuh> Ayo, Allah. Laut baik-baik ya. Kalau nggak, kamu panas ini. Ayo, saya nggak mau menyakiti kamu. Ya, laut baik-baik ya. Ayo, marah-marah. Wah, baik. baik, baik bawa, bawa. Bawa, Semua, itu yang ada di hatinya itu, di hatinya, di pikirannya, Ayo, Bawa semua, sama di kaki, Bawa semua, sama di kaki sama di kaki, tangan juga itu ada itu, bawa, Ayo, bawa semua, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berbantuan ya Allah, Allah Ayo keluar ya, keluar. keluar. keluar. keluar. Yuk, tarik semua. tarik semua, Ayo, di itu di tuh, di batin-batin. Ayo keluar lu ya, cepat si ada tuh di hai, hai, semua teman-temannya ayo ayo hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mau hai, hai, hai, hai, hai, ayo hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, السمو سينادو الله في السماوات إلا ما الذي يسمع وينده إلا من بما شاء والله illa yu'rifu illa Eh, saya ini mirmi ilahi masyarakat wazilah al-kursi us-salawati wal-u'abduna yaudhu itu ngawakul al azim ayo saling konsentrasi lagi kalau emang masih ada, kami berasa ayo eh, konsentrasi lagi astagfirullah dalam hati berdoa ya Allah amamu Allah. Bahkan kalau masih ada tersisa jin kafir, jin fasif Santai tenang guna guna dalam diri saya Allah dan sihir ya Allah angkat ya Allah, Amalul al ya Allah, berdoa yang Jika Virgin fasik, ya Allah, tanggung sampai bulan-bulan sihir, ya Allah, kamu mau bertolak ya Allah, untuk mencapai ya Allah, untuk memutus rantainya, ya Allah, untuk menghancurkan orang yang membandel, ya Allah, dan izinmu, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 你。<咳><咳> Ya Allah, masih persis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. sudah yang keluar sih, apalagi kemarin dirasakan, yang dirasakan apa? Ini, Pak? ya, dirasa ya Insyaallah <coughs> dengan izin Allah yang saya rasakan sudah banyak sekali yang keluar dan sebagainya, tinggal sampaian ini ya biar si beliau cintai kalau nggak mau keluar Tadi uh, ingat pesan saya, ibadahnya itu diawali mungkin dari terpaksa Terpaksa menjadi biasa Tadi untuk benteng, misalnya sampai namakan tadi Ayat kursi, sebagai itu ayat kursi dah sekali Al-Fatihah ayat kursi sebelum Kalau mau tidur, karena kan kita Namanya kehidupan sehari-hari ada orang yang gak suka, yang apa gitu kan Ada yang gak suka ngirim-ngirim, kan, itu Insya Allah tidak akan masuk pada badan sampean atau sampean jadi emang sesuatu yang tadinya berat kalau kita nggak paksa susah Pak Apalagi kita ya kita sudah lihat contohnya lah Kita kita yang duluan mudah-mudahan apa yang sudah Duluan ya, ini mendapatkan pintu yang seru masalah dari Allah Pahalanya di ya, masih Allah kan itu Jadi kita tuh membayangkan kalau kita kedepannya akan mati gitu Jadi buat Windhill dengan itu besok sampai menjadi berubah namanya perubahan itu mungkin cukup perlu waktu tapi paling enggak kita mengawali dengan terpaksa ya tak? tadi insyaallah nanti kita bentengin dulu kemudian nanti biar lebih kuat lagi bentengin juga diri sendiri dengan Ibadahnya tadi syukur-syukur tambahin sholawat jadi bagus sekali nah, saya uh, insyaallah saya kasih apa ya bukan kasih intinya itu al Alphatanya air kursi istighfar sama sholawat udah itu sudah cukup lah kalau tidur, pulau luak, pulau untuk berbala, pulau untuk berbelas Insya Allah sudah cukup untuk benteng nah, Begitu sampai juga bisa untuk diamalkan Itu mungkin saran uang anaknya juga apa. Itu bagus sekali nah, Istighfar itu penting, mbak. kalau sampai istighfar benar, Kalau istighfar cuma ibaratnya kita itu di mulut tapi di hati kosong Itu pun sama, kurang, kurang apa ya Kurang, kurang bagus, jadi di mulut, di hati, gerakan Jadi, astagfirullahaladzim, ini kan gerakan, mulut, hati-hati juga masuk Gak jauh kita istighfar. Sebenarnya, tadi istighfar pun, insya Allah, jin tak Kalau dengan hati tadi, Pak, ya, dengan hati. Sama, istighfar itu kita mengganggu usaha-usaha. Ini insya Allah, air matanya sampai ketika sholat dan istighfar pasti tahu Insya Allah, menangis, pasti menangis. Ini insya Allah pasti menangis. Menang. Menang. Kalau kita benar-benar jiwa yang sudah bersih, Pak, saya kalau jelasin gini, kalau orang istighfar itu ya Allah, itu besar-besar. Ya. Jadi, aku sebenarnya, Pak, ya, bukan orang lain, tapi ini hasil dimasukkan dan kan sama-sama Muslim kita wajib saling mendoakan saling memberi masukan kalau nggak banyak salahnya saya juga mohon maaf oke okay, kita pagarin beliau dulu dan insya kita bi biar beliau ini untuk membersihkan diri ini perut mandiri tadi coba cara ini berdikasa ya Pak ya eh lurus terus pulau untuk berupa pulau ke bawah pulau ke bawah pulau untuk pulau, belubbihala, pulau belubbihala. kemudian sama solawat dan istighfar Allah, ya. sudah Pak, sudah istirahat dulu. Nanti kalau ya Alhamdulillah ya, Alhamdulillahirobbilalamin. mudah mudahan Allah kasih hidayah juga buat buat sampean dan keselamatan, sehingga kita terlindungi dari hal-hal negatif, baik eh, apa sih kafir, diinvasi orang yang yang dolin Insya Allah, Allah angkat, Allah benteng. Oke okay, uh, untuk saudara-saudaraku semua Ya mudah-mudahan ini Sebagai apa ya Pembelajaran untuk diri kita Terutama tindu saya sendiri Buat teman-teman semua bersaudara saudara, -saudara seperjuangan, Ya mudah-mudahan ini Menjadi liputan yang bermata ya Bayu ya Dan untuk saya mah Ma, mudah Mudah-mudahan cepat sembuh Nanti kalau gimana-gimana Mungkin ada nomor saya bisa dikotong Gila Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu Sama tim ini untuk nguruk ya Sampai-sampai ya Ya Insyaallah. Kita aja ya. Iya. oke. Okay. Assalamualaikum, Silakan ada atau kata. Silakan. Jadi mungkin buat teman-teman atau saudara-saudara di luar sana sekiranya mungkin mengalami gangguan-gangguan yang sekiranya di luar nalar. Oh. Mungkin teman-teman bisa menghubungi kita oh. untuk kita melakukan uh, deteksi. Oh. Sekiranya nanti kalau kita merasa ada yang enggak bener mungkin kita bisa melakukan rukiah. Ya? Hmm, tapi ingat semua itu hanya perantara Kesembuhan hanya haknya milik Allah Oke okay, tadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah